Jika, pergerakan USD Swiss franc tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,91825 sampai 0,9220 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di level 25 karena ada potensi harga USD Swiss franc kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 0.91497 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.92220 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.91947. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212